Liverpool akhirnya umumkan Darwin Nunes sebagai pemain baru mereka di bursa transfer musim panas 2022 ini Nunes didatangkan dari Benfica dan bakal memakai jersey bernomor 27 dengan kontrak yang panjang Liverpool FC telah menyelesaikan penandatanganan Darwin Nunes dari Benfica, tergantung pada keberhasilan pemberian izin kerja dan izin internasional. Tulis laman resmi klub, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Selain itu, penyerang Uruguay tersebut telah menyelesaikan persyaratan pribadi dan menyelesaikan tes medis di AXA Training Center. Rencananya dia akan menjadi skenario terbaik untuk daya serang The Reds pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Nunes tiba di Anfield setelah dua musim di Portugal bersama Benfica. Bersama Benfica, dia mencetak 48 gol dari 85 penampilannya di semua kompetisi. Pemain berusia 22 tahun itu juga telah mendapatkan 11 cap senior bersama timnas Uruguay hingga saat ini, berarti itu sudah empat tahun setelah melakukan debut internasional pada Oktober tahun 2019. Saya sangat senang dan senang berada di sini di Liverpool Ini klub besar, kata Nunes kepada Liverpool.com dalam wawancara pertamanya Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasangan saya dan orang tua saya dan putra saya Yang merupakan sumber kebanggaan bagi saya Mereka sangat penting bagi saya dalam tahap-tahap dalam karir saya Lanjutnya Saya sangat bangga dengan mereka dan untuk pekerjaan yang kami lakukan. Saya dan mitra saya sebagai sebuah tim dan saya berterima kasih padanya bahwa saya ada di sini. Lanjutnya. Senang berada di sini di Liverpool dan saya sangat senang menjadi bagian dari klub hebat ini, tambah Nunes.